Jadi, uh, siang hari ini, kita akan melakukan ungkap basur dari tim dari Ojoloyo Sanakoba Baris Kampar Jadi, yang mana sekarang kita menuju Sungai Lipai Yang mana tersangka ini, markasnya ada sebuah pondok di perkebunan Sawin dekat Sungai Lipai Di situ biasanya dia mengecer-ngecer barang kepada pembelinya Jadi langsung kita ke sana, kita lihat Jika ada tersangka di sana, kita akan langsung eksekusi Jadi sekarang kita melanjutkan penyelidikan kita tentang tindak pidana narkotika di Sungai Lipai Sekarang kita akan ke Sungai Lipai Kemungkinan akan menyeberang Sungai Lipai dengan menggunakan pompong Langsung kita ke TKP Jika nanti tersangka atas nama Dede ini ada Langsung kita eksekusi Ayo Ayo, yo, Ayo, yo, Mantap Ayo. Jadi sekarang tersangkanya ada di seberang sungai Lipai, kita menunggu. Kita melihat tersangka itu datang ke seberang untuk transaksi, baru kita lakukan eksekusi. Dia pakai baju merah, sepertinya baju merahnya. tembak kejar kejar, kejar. kejar kejar ini dia hei hei hei hey. tembak hei dede. Hey. dede nyerah, nyerang nyerang dede hei dede mati bunuh kau mati, mati, mati. itu dia itu dia mau mati tau dede dia kau hei bantu dua, dua dua dua belakang dua dua dua hei oke oke dia ini dia borkol hey. dia borkol hey. ini dia ini dia hey. ini ini ini ini hey. ini ini hey. Tembak. Tembak. Tembak. Tembak. Tembak. Tembak. Tembak. Hey. ini dua dua bawah dua bawah dua, dua kejar dua bawah aja nunggu di ada, sampen. Sampen. biar aja nunggu di bawah dua tuh biar, biar aja, nunggu nunggu nunggu nunggu. Dua, tuh. Biar, biar, aja biar aja biar aja biar, biar tunggu bawah tunggu bawah bawa, bawa. Oh, dua dua dua dua dua bawa. dua dua, dua. dua, bawa, dua. Oh. Ah, mati tunggu, kau kan tunggu, tunggu, mati kau kan jangan ini bayar ah gas gas gas, gas, matikan, gas. matikan aja. Hey, biar aja bantu, bantu. Hey, bang hamu de. hey. de. de. nih deh bang hamu hei deh deh bang hamu nih kau gak mau, mau nyerah deh habis kok nanti deh ah de. bang hamu bang, bang hamu iya bang ya. masalah hey. melawan sama apa ya, ha? haa melawan sama apa bang hamu nih pinggir bang pinggir <tuk> <bang>, pinggir <tuk> cepat. Oi, cepat. Cepat. Cepat. Iya. Cepat. Oh, hilang dia tuh. Oi. Kau cepat anjing. Rambutnya tariku. Ke samping, Cepat kau. Oi, oi. Lemas kau sini. Sini. Sini. Sini. Sini, ku kau. Sini, sini, sini. Oi. Bambini, bambini, bambini. Oh, mau lari dia, mau lari. Kampung ini, kampung iya ya, bang. Sportis sama aku dah? Iya, iya, iya. kampung ini, Aduh. ini, kampung ini, kampung ini, bang ini, Yang dulu-dulu ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, Cepat sini kau. ini, yang sana Red. ini, kampung yang sana, cepat kampung sini. kampung udah kampung ini, kampung udah udah ini, udah, sini, ini, sini. Ada apa barang ude? Bang, bangamu dalam air aja dulu ya. bangamu dalam air dulu. Naik kau, naik. Naik kau. maaf apa bang? Abang dalam air dulu bentar. Enggak ada apa-apa, naik kau. Naik kau. Mau makan jung, Naik Naik, naik, naik. Lariin ne bolong ke jung. Enggak, enggak aja, Bang. Bolong, bolong. Belakang-belakang. Jalan aja, Bang. Dorong aja. Dorong aja. Sampai nembus. Kelo-elo aja, nyo. Sampan, sampan, sampan. Anggec indah. Sangko eh. ada Hah? Mana apa tadi? Nah, nah jalan nge -nge -nge. di situ ada bebek tadi. Tunggu dulu. indah-indah. Eh, senjata kosong. Hah? Ha? Eh? Berapa? Tuh, sama Tuh, aman kamu? Hah? Huh? Aman aman aman. Udah udah udah udah. udah udah, udah, udah. udah, udah, udah. udah, udah, udah Bang. ada Jadi udah, main. Apa enggak Iya Bang. Salah, salah Bang, salah lah. salah salah salah. banyak Tadi yang berapa nih? Untuk Berapa? Berapa? duduk duduk duduk duduk duduk oh, duduk ah, duduk ah, duduk ah, duduk 30. tadi 350 duduk. iya bang berapa bbk itu 350 300 di sana tinggal berapa bb berapa banyak ah ada segitu leleng berapa berapa banyak sekitar setengah bang setengah oh, iya man kau celananya kau iya setengah ji iya bang hmm. kok dapat barang dari siapa dari naga bang naga mana oh. naga naga bukan gobang iya hmm? berapa berapa kau apa kasih kesana, Anggi. nggak ada oh, udah bang, dah, dah, bang. Huh? nggak doa gear bang. kemarin kok minta barang, minta barang. hah? iyo. Kang ng. nah, ha? nggak usah kuat, Ang. hah? nggak salah bang. Sangkor di Pondan itu jangan-jangan Mari. orang kota. nggak ada bang. hah? nggak doa berpikir macam tuh bang. dia dia. nggak doa berpikir macam tuh bang. mauku salah bang. deh ikut aja, ya. ikut aja dia. angkop nah, ya. relatif selama ya. bukan demam tuh, hah? Wow. Enggak enggak kenal nah. wow. di De, di.